Kunjungannya uh, di masyarakat Samin di dusun Jepang Desa Margoboyo, anak-anak yang awalnya malu, ketika disemangati mereka akhirnya juga muncul keberanian untuk bagaimana mereka mengekspresikan diri hari ini anak-anak dikenalkan dengan lagu-lagu uh, dari semua daerah-daerah yang ada di Indonesia yang mereka awalnya tidak tahu itu lagu dari mana akhirnya mereka jadi tahu dan uh, ternyata lagu-lagu daerah-daerah di Indonesia ini sangat syarat makna jadi tetap semangat gulali musik Indonesia untuk membantu anak-anak seluruh Indonesia agar mereka mengenali dan mencintai budaya daerah Indonesia. Terima kasih Dulur Indonesia. Kami Kecamatan ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan kepedulian panjenengan semua terhadap budaya-budaya uh, Indonesia, mengenalkan lagu-lagu daerah uh, kepada generasi anak-anak uh, karena pak pasar depan bangsa ini ada di tangan mereka Kami sangat-sangat bangga dan eh, semoga gulali musik Indonesia tetap eksis Tetap bersemangat untuk membangun bangsa ini eh, lewat generasi anak-anak ini Perwakilan dari SDN 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena memberikan pengalaman yang baru kepada anak-anak kami. Anak-anak merasa sangat senang karena uh, mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan pengalaman baru uh, dalam pembelajaran hari ini mengenai uh, apa namanya musik Indonesia. Anak uh, sangat senang, sangat uh, antusias sekali. Saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada kelanjutannya, atau mungkin kapan-kapan bisa diulang lagi seperti ini. Terima kasih.